Analisa GBPUS di tanggal 4 Februari tahun 2022. GBPUS di berusaha melanjutkan momentum positifnya dengan mencoba bergerak naik ke sekitar area resistance 1.36300, cermati pergerakan GBP jika terus bertahan di atas level support 1.35800, karena ada potensi GBPUS di terus bergerak naik ke sekitar area resistance 1.36300, sebaliknya waspadai jika GBPUS diberbalik turun dan bertahan di bawah area 1.35800, karena ada potensi GBPUS diberbalik bergerak turun ke sekitar area support 1.35465. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Februari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212